Berikut adalah 5 fakta unik tentang Bison. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Dedek Rafa. Yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan informasi tentang fakta-fakta unik dan menarik seputar hewan atau binatang. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Bison merupakan hewan terberat di Amerika Utara. Bobot mereka bisa mencapai 907 hingga 1134 kg untuk jantan dewasa dan 360 hingga 540 kg untuk betina dewasa. Yang kedua, Bison memiliki bulu yang tebal dan hangat untuk melindungi mereka dari suhu dingin yang ekstrim di musim dingin. Bulu mereka dapat tumbuh hingga 30 cm di bagian bawah tubuh mereka. Yang ketiga, Bison terkenal dengan tanduk mereka yang besar dan khas. Tanduk jantan bisa tumbuh hingga 2 meter dan seberat 40 kg. Sementara itu, tanduk betina lebih kecil dan berbentuk lebih ramping. Yang keempat, Bison dapat berlari dengan kecepatan hingga 56 km per jam. Ini membuat mereka salah satu hewan darat tercepat di Amerika Utara. Yang kelima, Bison merupakan hewan yang sangat penting bagi kebudayaan suku-suku asli Amerika Utara. Suku-suku tersebut menggunakan daging dan kulit Bison sebagai sumber makanan dan bahan baku untuk pakaian dan perlengkapan. Oleh karena itu, Bison dianggap sebagai simbol penting dari budaya suku-suku tersebut. Itulah beberapa fakta unik tentang Bison. Semoga informasi ini menarik dan dapat menambah pengetahuan Anda tentang dunia Bison. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Tunggu saya di video berikutnya ya, sehat selalu, tetap semangat, selamat menjalani aktivitas hari ini.